Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, Lovers serta leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam. Kembali di Fatvi hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik seputar lesti kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya, bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia, dan kabar menarik seputar Leslar, tentunya. Baiklah para sahabat yang kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat spesial ini sekaligus membanggakan kita semuanya ada podcast Papa Bilar bareng Marcel Widianto nih para ya. di podcast ini tentu pembahasannya sangat menarik sekali ya masya Allah Papa Bill ini selalu membawa nama sang istri. Wow, luar biasa banget ya, bangga kepada sang istri Karena Bunda Lesti Kejora, ini disampaikan langsung ya oleh Papa Bilar Bunda Lesti itu adalah sang inspirasi untuk banyak orang Dan terkhusus untuk dirinya sendiri persahabat Karena Bunda Lesti ini membawa perubahan Salah satunya berdalam hidupnya Papa Bilar Wow, luar biasa banget ya Idola kesayangan kita selalu bikin bangga Mudah-mudahan Idola kita ini selalu bahagia Selalu sehat dan rumah tangganya pun langgeng Amin alamin Dan kita lihat juga bersahabat ya Masih di podcastnya Marcel Widianto dan Papa Bilar Kita mendapatkan informasi bahwa Papa Bilar akan mengadakan acara gathering bersama Leslar Lovers Wow kabar baik yang kita dapatkan Papa Bilar akan mengadakan acara gathering bareng Leslar Lovers semuanya Warga Konoha siap-siap di -siap persahabat ya kita kumpul bareng Asik nanti Leslar bakal ada gathering semoga cepat terwujud ya Pasti happy banget kita berkumpul bersama Amin, Masya Allah banget ya Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia Postingan ini pun direpost oleh akun rosa anuskorles24lar Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun titik.wijayanti.5458 mengatakan Semoga sehat, insya Allah mau ikut gabung Amin, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk kita semuanya Biar bisa berkumpul bersama Masya Allah ini momen yang sangat luar biasa Rosabat, ya. Kita bisa berkumpul bersama dengan idola kesayangan kita Mudah-mudahan ya niat baik yang kita inginkan Kita impikan mudah-mudahan terwujud Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan Amin, iya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah postingan dari salah satu fanbase Leslar Alfati underscore Fc yang mengabarkan nih bahwa ada salah satu akun yang mengaku-ngaku fans Lesti dan fansnya Ahan persahabat ya nama akunya di sini kita lihat dari Unggahan Leslar Al-Fatih itu nama akunya iin underscore krw9997 itu yang lagi dibahas persahabat yang lagi rame Kita lihat slide kedua ini Ini sebuah postingan dari fanbase-nya AH Nama akunya Hama persahabat ya di situ ada yang di lingkar merah persahabat ya Ada sebuah kalimat bisa jadi fans artis lain yang sengaja support keluarga idola Kata itu persahabat yang belum paham Disimak persahabat penjelasan dari Eliaslar Al-Fatih ini Di sebuah kalimat komentar di situ menyebutkan dan menyampaikan persahabatnya penjelasan Biar tuntas ya, jadi ibu itu sering nimbrung di lapak fans asik atau fans keluarga Om Anang dan Ashanti di mana katanya admin fans asik ini sering war dengan mereka. Maaf kalau salah, terus karena ibu itu follow lesti Bilar, akhirnya admin pembasmi hama posting COVID seperti yang ada di slide kedua ini, sehingga menimbulkan kontra di kolom komentarnya yang menuduh kalau ibu itu adalah fans Leslar yang nyamar jadi fans keluarga asik. Padahal bukan, Pak sahabat Makanya mimin speak up di sini untuk meluruskan. tuh itu penjelasan nih persahabat ya mengenai kabar dari salah satu akun yang mengaku fans Asik dan fans Lesler. Pokoknya nama akun tersebut persahabat yaitu bukan dari fans Lesler maupun fans Asik. Ini bagi pro kontra banget persahabat ya doakan saja mudah-mudahan tidak terjadi keributan lagi kita berharap banget ya adem Ayem mudah-mudahan fans Leslar tetap selalu support karya-karya terbaik idola kita, dan selanjutnya juga persahabat, kita intip ke fashionnya Abang Fatih ya kali ini muncul fashion Abang Fatih, merek Dior nih persahabat, wow harganya luar biasa banget nih di angka jutaan semua Masya Allah, mudah-mudahan ya berkah barokah dan selalu diberikan kelancar rezekinya ini oleh-oleh dari papa B dan bunda lesti ya buat abang L kali ini baju yang dihadiahkan itu merek Dior nih wow luar biasa kemudian juga persahabat ya perhatikan di unggahan IGsnya bang Yudi Revan setengah jam yang lalu kita simak mengunggah postingan foto Om Izzhar wow sepertinya Om Izzhar otw ke Jakarta nih bersahabat sahabat dia bakal banyak vitamin lagi nih doakan yang terbaik yang mudah-mudahan Om Izzhar sehat selalu bahagia selalu